serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar. Tentunya, baiklah, sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini. Untuk keperluan pertama, persahabatan, ya, ada fitnah yang bahagia nih untuk warga kuno. Ha? Dari iklan Bunda Lesti dan Papa Bilar di *Sophie*, kita ada ya, diawali dengan iklan *Cute*. Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar, selalu betah yang melihat kegiatan keromantisan. Dari idola kesayangan kita, ini masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk Lesti dan Rizky Bilar. Momen ini pun diunggah kembali para sahabat oleh Akas Talfutian Skorbilar. Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan. Ngebucin jalur iklan, ini ceritanya. Kalau begini caranya, makin semangat nontonin iklan Sofi, skip iklan. Pokoknya tuh, Masya Allah banget ya. Ngebucin jalur iklan, Masya Allah, luar biasa. Idulah kesayangan kita selalu membuat bahagia warga konoha. Berikutnya, para sahabat, kita juga dibuat bangga untuk Pertama kali tampil, Bunda Lesti dan Papa Bilar ini membuat kita bangga dan bahagia. Lesti kejora bernyanyi diiringi dengan Papa Bilar memainkan pianis. Luar biasa, Masya Allah. Kualitas suara jangan ditanya, suara menggelegar Bunda Lesti ini mampu membuat kita merinding. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, kita tentunya semakin kompak dan solid mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat, perhatikan juga. Ini ada sebuah kabar juga spesial untuk kita semua, persahabat, di akhir acara SOFI. Bunda Lesti dan Bapak Bilar ternyata penutupan bernyanyikan lagu Takdir Cinta. Wow, luar biasa banget, persahabat, ya. Lagu Takdir Cinta jadi penutup acara SOFI malam hari ini. Ini sih the best banget. Terharu, pokoknya, persahabat, ya Akhirnya mereka berdua menyanyikan lagu Takdir Cinta lagi. Di TV, Masya Allah, luar biasa. Inilah kebanggaan kita. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kita lihat persahabatan ya, tadi, penutup acara, kegiatan dan kromatisan pun selalu diberikan, selalu disuguhkan oleh idola kita. Ini, Masya Allah, bikin baper para jual meloni luar biasa. Pokoknya, lihat dan bila Semoga semakin banyak support dan doa yang diberikan. Oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar, postingan foto cute ini pun bersahabat diunggah oleh akun Lesti Bilar dan Leslar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan: "Bagaimana Lesa Lovers melihat penampilan Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar di acara Sofi malam hari ini?" Bagi Mimin, tetapi ya malam ini kapal Leslar yang menjadi primadonianya Wow, <laughs> pastinya dong persahabat ya Selalu menjadi primadona Leslar yang selalu membuat kita bahagia Ini romantis, cute, yang selalu membuat baper pada jumlah persahabat ya Dan kita lihat juga persahabat Keunggah berikutnya ada momen spesial yang kita dapatkan dari Dian Sisudon persahabat ya Postingan foto cute Papa Pilar lagi gendong BBL kita juga bangga banget ya melihat postingan foto ini, Masya Allah. Semoga saja keluarga Leslar, rumah tangga Leslie Pilar selalu bahagia dan langgeng serta dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya, para sahabat, ada info pentingnya untuk keluarga konohan dari L2W, perhatikan dan disimak. Kita semua tetap semangat untuk mendukung idola kesayangan kita karena belum berakhir persahabat ya di acara SCTV Music World 2022. Penutupan voting, ini jam 23.00. Jangan sampai lengah, jangan sampai kendor semangat kita. Gempur lewat SMS dan voting di aplikasi video serempak persahabat di semua nominasi. Kita doakan, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid dan selalu... Mendukung idola kesayangan Buddha Lesti Bapak Bilar bisa memborong piala penghargaan semangat terus Total optimis dengan tetap satu tujuan Mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu cedokan vitamin terbaru berikutnya Prasahabat jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.